Bangunan na Gulai ni kang min sampean sing ana minci buntut Special buat Bangunan Una Yang diitan sona teh Warga besar saya bulan jat, khusus keluarga, mudah mudahan acara sukses dari hingga sejarah ketemu langsung.